Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Fadli Hangkiho Nah teman-teman kali ini saya akan menyambung Pucuk durian Ini adalah Entres yang mengandalkan Mata tunas ya Jadi kita mengandalkan mata tunas Ini ada satu, ini ada dua Ini tiga ya Tapi biasanya Yang akan jadi itu adalah mata tunas yang agak besar ya Seperti ini teman-teman ya Nah yang akan kita sambung adalah Bibit durian yang sudah kita sambung kaki ganda ya Jadi ini kaki ganda Nah sebetulnya pada saat kita menyambung kaki ganda ini Juga bisa kita langsung menyambung uh, pucuk atau entresnya di atas ya Tapi itu pilihan ya Bisa kita sambung bersamaan atau kita bisa juga seperti ini ya Kita jadikan dulu kaki gandanya setelah itu baru kita sambung ya Oke, kita langsung saja, teman-teman. Ini kita potong saja bagian ini, ya. Kita potong bagian atasnya, kita dekatkan sedikit, ya, biar teman-teman bisa lihat. lebih jelas ya. Oke, ini ada percabangan sebetulnya. Uh, saya akan biarkan dulu ini karena kuatirnya penyambungannya akan gagal. Karena itu kita potong saja bagian ini atas ini. Ini kita akan potong juga ya. Ya. Jadi, setelah itu ini juga kita akan keluarkan ya. Kita akan keluarkan teman-teman. Sekali lagi cara memotongnya itu miring ya teman-teman ya. Kita belah. Dan ini entres, ya. Sengaja saya sisakan daunnya tiga, ya. Kita sayat bagian ini. <SILENCIO> Ini ya, Jadi penyayatannya seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini kena tangan ya. Jangan sampai kena tangan karena gotahnya akan keluar. Kemudian kita langsung saja sisipkan Ya, sudah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita ikat saja. Tapi, teman-teman, cara mengikatnya kembali lagi tidak bisa terlalu rapat ya. Jadi nggak usah terlalu rapat. Berikan ruang untuk dia bernapas ya. Yeah. Oke teman-teman setelah itu kita tinggal Sungkup ya Jadi kita pakai saja uh, Sungkup ya Sungkup bekas ya Gak ada masalah ya Ini kita hari ini tanggal 8/7 ya 2022. Oke. Okay. Usangking ya. Kemudian kita sungkup, teman-teman. Di sungkupnya itu tidak perlu kita ikat. Jadi kalau kita ikat teman-teman di dalam ini terjadi gelembung air ya. Dan uap air ini akan menjadi air. Dan kemudian kalau kita ikat di sini maka airnya tidak akan keluar. Akhirnya sambungan kita akan membusuk ya teman-teman. Itu salah satu syaratnya kenapa nggak usah diikat ya. Oke terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk like, subscribe, subscribe agar Channel ini terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.